Menemani santai sore kalian saat ini pamirinan kami menyuguhkan kabar bahagia nih persahabatia ya. untuk kita semuanya pasti sebagai fans yang luar biasa selalu mensuport dengan tulus kepada Lesla Di gambar pertama kita mampir ke unggahannya dari Entertainment. Dari Entertainment persahabatia ya, tentunya mengucapkan terima kasih banyak nih atas satu juta viewers. Ini satu juta lebih nih persahabatia ya, untuk viewersnya di channel YouTube 3D Entertainment musik video insan biasa dalam 12 jam ini tentu 1 juta lebih Wow ini keren trending satu YouTube Indonesia dan YouTube for music ini membuat kita bangga nih persahabat ya semuanya trending satu di musik maupun di YouTube atau di umum persahabat ya kita bangga dan pastinya kita selalu bahagia dengan idola kesayangan kita kita simak juga persahabat, ya kalimat ucapan terima kasih dari 3D Entertainment Terima kasih untuk dukungan luar biasa official Lesti Lovers Indonesia, official Leslar Lovers Indonesia, dan semua pihak yang selalu setia mendukung Lesti Kejora dalam berkarya. Semoga melalui insan biasa ini, nama Lesti di Melantika Musik Tanah Air bisa semakin bersinar. Sekali lagi, selamat ya untuk Lesti, Kak Adibal, dan Pak Yutor atas pencapaiannya. Masya Allah, luar biasa makin bangga dan kagum sekali dengan sosok Lesti begitu banyak orang-orang di luar sana yang mendukung karya-karyanya kemudian juga persahabat kita mampir ke postingannya Bunda Lesti satu jam yang lalu mengunggah potret kebersamaan keluarga kecilnya di acara semalam ini masya Allah banget ya makin menggemaskan Abang L dan Papa Bilar dan kita lihat juga persahabat ya kalimat ucapan dari Bunda Lesti ke Ciora. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah Subhanahu taala karena sudah memberikan kesehatan serta umur keberkahan yang Masya Allah sehingga terselenggara acara dan saya kembali mengeluarkan single bertaju insan biasa yang diciptakan oleh Adibal. Terima kasih kakak karena sudah memberikan karya terbaik kakak dinyanyikan Lesti. Terima kasih keluarga tercinta, Fatih, Papa Abang, suamiku Rizky Bila. Terima kasih kakak karena sudah memberikan semangat, support selalu untuk bisa terus berkarya. Bahkan terjun tangan sendiri menggarap musik video insen biasa yang Masya Allah keren. Terima kasih Mamah Kejora, Bapak Ayah Kejora selalu mendoakan teteh, terima kasih Trinity Optima, 3D Entertainment, Bapak Yonatan, Leslan Entertainment, Masya Allah banget persahabat, serta keluarga besar, ada Official Leslie Lovers Indonesia, Official Leslie Lovers Indonesia, Belovers, semua sahabat-sahabatku yang sudah berkenan hadir dan support, I love you all Insyaallah Allah, Allah balas semua kebaikan kalian. Amin. Masya Allah, ini ucapan terima kasih banyak dari Bunda Lesti untuk semuanya yang sudah mendukung dan mensupport yang terbaik. Dan acara Alhamdulillah lancar semalam terselenggara acara launching Lesti Kejora dengan judul lagu insan biasa. Wow, ini membuat kita pasti bangga sekali. Kemudian juga persahabat berikutnya di storynya Rangga Azob Satu jam yang lalu nih persahabat yang mengunggah Ini mengunggah foto Bunda Lesti dan Rangga Azob ketika scan atau ini momen syuting model video Dan ada ucapan langsung dari Rangga Azob Selamat ya Lesti, Rizky Pilar model video klipnya trending satu for music Wow Dapat ucapan selamat langsung Dari model video klipnya nih Persahabat ya dari Kak Rangga azab Sebagai model video di Single Bunda Lesti Kejora Kemudian juga persahabat ya postingan Rangga Azop ini Langsung di repost oleh Papa pilar Ini Masya Allah luar biasa Kemudian juga persahabat Selanjutnya di sini ada Cidu BBL nih dengan Untidara Masya Allah Sehat selalu ya Untuk Abang El Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua Menjadi anak yang soleh Menjadi penghafal Quran Seperti yang diinginkan Kedua orang tuanya Amin Doa terbaik Pastinya selalu kita berikan Selalu kita tentunya ucapkan Untuk Leslar Family Sekali lagi para sahabat ya Congratulations untuk Bunda Lesti Karena lagunya Emang ini lagu luar biasa sampai trending YouTube 1 untuk umum maupun untuk musik sama-sama trending satu dan viewersnya juga persahabatnya sudah satu juta lebih ini keren ini sangat luar biasa belum 24 puluh empat jam ya sudah trending satu